Halo guys, hari ini saya menemukan di gantungan Indomaret mobil, tapi sayang sudah saya lulus karena memang blisternya rusak. Sebenarnya saya tertarik sih, warna merah dan nggak tahu ternyata nih ada yang berbeda. Ada yang tahu berbedanya apa ya? Benar, bannya salah satu ada yang putih dan salah satu ada yang... Mer ada yang hitam gitu. <tuh> saya tadi blisternya rusak ya. Ini blister yang shortcut ya. Nah, jadi saya dapatkannya ya seperti ini. Formula drive, formula drive. Tapi yang aneh memang dibannya tadi nah, Ini saya termasuk orang yang suka ngelus juga sih kalau blisternya jelek. Oh, ya. Tapi kalau blisternya bagus ini saya simpen. tapi tadi saya nggak berberag lihat <tuh> <tuh> ternyata error di bannya. gitu ya. peleknya ada yang hitam dan putih. tapi ya nggak apa-apa ini sebagai koleksi los lusan los, saya. Nah, ini tadi memang saya tidak memvideokan eh, waktu saya menemukannya di gantungan. Nah, ini ini yang tampuyat di sebelah kiri. Ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. kanan. Sebenarnya enggak ada yang berbeda sih ya, tapi ini yang membuat berbeda adalah di peleknya. Peleknya sama, cuman ini peleknya sama nih. Cuman kan, tapi warnanya yang berbeda putih dan hitam. Oke nggak apa-apa, karena sudah terlanjur dilus dan pistonnya juga rusak Ter, terlipat-lipat, tertekuk-tekuk jadi ya mau mau anak juga minta untuk dilus jadi ya saya lus oke okay, itu sih video singkat saya karena tidak sengaja belanja di domaret dan mendapatkan yang lus-lusan eh, yang dapat digantungan ternyata error banyak berbeda oke okay, itu video singkat saya hunting sengaja dan menemukan yang aneh oke okay, thank you yang sudah menonton video singkat saya ini salam sehat salam day guys semuanya bye bye sampai ketemu di video saya berikutnya